Ada beberapa spesial, tentunya persahabat dari Indosiar. Perhatikan di unggahan Indosiar, ada sebuah postingan foto bunda Lesti Kejora Kita lihat di unggahan ini, make up versus non make up, cantikan mana? Lesti D. A. Nih ya ketika di make up dan non make up. wow, masya banget ya kalau bang Mimin sih. Tentunya dua-duanya memang cantik dua-duanya Wah, wow, Masya Allah banget ya Walaupun tanpa makeup dari Lesti Itu terlihat sangat cantik dan tentunya natural Mudah-mudahan tentunya dukungan dari fans juga Semakin banyak untuk Bunda Lesti kencora. Kita lihat juga persahabat ya Di unggahan industri ini Banyak sekali tanggapan komentar dari akun Instagram Ardianto9138 Rara Lesti Love katanya tuh Masya Allah banget ya kita lihat juga nih keunggahan berikutnya Ternyata ada Rara juga nih Masya Allah Tentunya Rara dan Lesti ini selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga Dengan pertemanan mereka persahabatnya Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Amin Kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada sebuah postingan dari unggahan IGSnya Bang Bensi Kumbang. Lagi-lagi atau tukang goreng kembali beraksi Ada sebuah kalimat C kata Bang Bensi Kumbang Dan perhatikan di unggahan ini Ada foto ngeblur persahabatnya kira-kira Ada yang bisa nebak Itu Bunda Lesti apa Ibu Rosmala Dewi Wow Kalau Bang Bensi nebaknya itu Ibu Rosmala Dewi persahabat ya Kalau kalian tentunya Tebak siapa, kita lihat juga di kolom komentar. Banyak tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Instagram Weslar Kesayangan Oskortitin04. Kang gorengan mulai beraksi, katanya tuh. Kita lihat juga di kolom komentar selanjutnya, ada komentar dari akun Ana Score L307. Ini mah ibu sama papa, katanya tuh. Wah, tebakannya sama banget dengan Bang Mimin ya. Kang Goreng ada, ada aja kelakuannya yang selalu membuat kita penasaran Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada sebuah postingan spesial banget ya Ini tentunya posta, postingan ketika bersama Hang Suang Dan kita lihat juga di postingan ini Pak Sabat ya tentu Ada sebuah kalimat doa yang diberikan Mama Dedek Terbahagia kejora, Selamat punya baby L Ganten dan baik Kayak abang L Rizky Bilar wow, Masya Allah banget ya Kita tentunya salpok dengan pipi Embulnya abang L Masya Allah makin gemes aja Pengen nyubit pengen cium pastinya persahabat ya. Mudah-mudahan selalu doakan yang terbaik Untuk abang L mudah-mudahan Selalu menjadi orang baik Orang tentunya Selalu membanggakan dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Di sini ada sebuah postingan bersahabat dari Bang Ariel. Bang Ariel sedang bersama Kak Uya Mungzi. Ya, di pinggir jalan dulu kita. Wow, kira-kira... Tim Leslar Entertainment lagi di mana persahabat ya, bikin penasaran aja nih, sudah ada di pinggir jalan, lagi ngeteh bareng untuk tim, persahabat, ya? tim Leslar, mudah-mudahan apapun segala urusannya dipermudah dan diperlancar, amin. Semangat terus persahabat ya, kita sebagai fans harus kasih semangat untuk tim Leslar, mudah-mudahan selalu kompak dan tetap selalu solid. Dan kita lihat juga nih ke terbaru di sore harinya ini ternyata unggahan Bunda Lesti Kejora lagi berada di suatu tempat yang mewah banget ya. Wow, kita salpeng dengan nama yang di tagnya ya, itu ada nama Tio Santi. Wow, ternyata sore hari ini Bunda Lesti sedang bersama Kak Tio Santi. Wow, bakal ada kejutan kah di sore hari ini? Dan kita lihat juga bersahabat ya unggahan berikutnya. Ini sih kece banget ya Bunda Lesti Masya Allah Bunda Lesti semakin hari semakin cantik Gayanya Masya Allah ramping Selalu saja membuat fans sejati bangga kepadanya Mudah-mudahan apapun segala urusan Di sore hari ini tetap bersahabat ya di Berikan kemudahan, diberikan kelancaran dan kesuksesan sore hari ini tentu Bunda Lesi lagi mitai persahabat, ya Kita lihat juga ugan ini dari post kembali oleh akun Leslar Anus Korsi Ada kalimat gasen juga yang dituliskan Aduh Bunda, please habis lahiran kok makin hmm, Masya Allah katanya tuh <laughs> pokoknya bahagia dan bangga sore hari ini kita mendapatkan vitamin bahagia pokoknya langsung dari Bunda Lesti Kejoran. kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya mudah-mudahan ada cedukan vitamin di sore hari ini tepatnya vitamin manja dari Bunda Lesti dan Papa Bilar jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangan selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini